Halo teman-teman, welcome to my channel Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat TweetBone Namun, TweetBone yang saya buat kali ini bukanlah tweetbon biasa bagikan animasian TweetBone atau TweetBone bergerak Dan bagi kalian yang belum tahu apa itu TweetBone, tweetbon itu seperti ini Dan yang akan saya buat kali ini adalah TweetBone yang seperti ini Oke okay, Jadi bagaimana? Jika kalian tertarik dengan video kali ini Maka okay, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah Dan tonton video saya sampai selesai Oke okay, Kita langsung saja untuk masuk ke tahap pembuatannya Tahap pembuatan tribun itu ada tiga tahap tahap yang pertama yaitu tahap pembuatan twibbon-nya sendiri dan tahap yang kedua yaitu tahap menganimasikan twibbon-nya. dan tahap yang ketiga adalah tahap mengkonvert videonya jadi e, disini untuk membuat tribun saya menggunakan software adobe photoshop yang cs6 namun tribon ini juga bisa kalian buat dengan software lain seperti software pengolah Corel Draw atau software yang lainnya dan juga keyboard ini bisa kalian buat secara online namun yang saya jelaskan kali ini adalah pembuatan keyboard secara manual baiklah kita langsung ke tahap pembuatan keyboard oke jadi ini adalah laman kerja ya bukan laman kerja namun adalah uh, tampilan awal dari photoshop just Now. Dan bagi kalian yang merasa sudah mengerti atau sudah paham betul cara menggunakan Photoshop CS6 dan cara membuat tripple, kalian bisa langsung skip videonya ke video saya yang berikutnya yaitu proses pengeditan. Nah, kemudian untuk yang pertama itu kita klik File, kita klik New, lalu kita buat composition baru. Di sini untuk membuat tripple. Komposisi yang harus kalian gunakan, teman-teman gunakan itu adalah 400 kali 400 piksel. kenapa? Karena ini adalah ukuran standar dan memang ukuran untuk tweetbon. Jadi pada dasarnya ukuran tweetbon harus 400 kali 400 tidak lebih dan tidak kurang Langsung saja, oh ya, untuk resolusi itu 300 piksel per sentimeter. Kalian bisa rubah-rubah sendiri. Langsung ini adalah tampilan laman kerja untuk pembuatan ribbon di sini kita juga bisa menggunakan tools dan set ya untuk membuat ribbon nanti pertama-tama kita akan gunakan tools dulu untuk membuat ingkai ctrl enter untuk membuat seleksi pada layarnya laman kerja ini berada pada layer background jadi untuk mengkopinya, menduplikat layer ini kita tekan ctrl J sudah kita matikan sebentar bisa kalian lihat di sini bahwa ada background yang transparan ya kemudian ini adalah layer yang kita duplikat tadi sekarang kita duplikat lagi layer ini jadi tiga layer di sini mempunyai ukuran dan warna yang sama jadi kita variasikan kita rubah bentuk dan warnanya kita mulai dari layer paling atas Pada layer 1 kopi dua yang ini, klik "Nah", maka dia akan menyeleksi seperti ini, kemudian tekan tombol Oke, okay. selesai. Lalu kalian matikan ini untuk layer satu kopi yang ini. Kita rubah lagi warnanya, tapi ke warna yang a okay kita aktifkan lagi nah jadi seperti ini lalu kita ubah ukurannya jadi, kalian klik ini titik titik seperti itu buat layar baru. Kemudian klik. Tambahkan tulisan di sini. Yuk kita tulis. lalu kita juga bisa berikan efek pada tulisan tinggal teman-teman klik lagi ini tulisannya kemudian klik efek lalu pilih outer glow nah setelah berubah tampilan seperti ini terlebih dahulu teman-teman rubah blend mode ini dari skrin dan akan tambahkan jadi jika teman-teman uh, menggunakan Photoshop lain bukan Photoshop cs itu tidak jadi masalah karena walaupun tampilannya agak sedikit berbeda pada dasarnya Ada seperti ini. twibbon Saya rasa sudah selesai ya cukup sampai di sini. Dan untuk video yang berikutnya itu adalah tutorial bagaimana cara meletakkan gambar di dalam twibbon ini. Kemudian untuk cara pengesepannya. Jadi tonton terus video saya sampai selesai, sampai proses counter videonya. Saya ring ringan sampai jumpa dan sampai berkuali.